Sekarang kita akan mencoba ke museum apa The Prophet Mosque Expansion Exhibition. Kita lihat di dalamnya itu ada barang-barang apa yang akan dipamerkan? Pasti sih seputar kisah perjuangan dakwah Nabi Nabi Allah Rasulullah SAW. Tapi kita tetap lihat tema-tema apa yang disajikan di dalamnya. Hmm. Penasaran? Hai. Coffee kita oh. oh bisa lewat sini Masuk masuk Nah, karena ada museum baru nih di area Masjid Nabawi Medina Bu Ita, Uti Sama Bu Haji Yul, uh, Penasaran nih Untuk untuk mengunjunginya Nah tapi kami tidak tahu Berapa harga tiket Masuknya Kemudian bertanyalah Uti kepada Bapak ini yang pakai baju putih Nah pertamanya Kita cuma mau tanya harga tiketnya Saja terus orangnya bilang Oh kalian butuh 3 tiket ya Yaudah Eee uh, Sek, apa Buita kira, Pak ini tuh mau mengantrikan tiket tersebut untuk kami bertiga. Jadi nanti kita bayar ketika orang ini sudah selesai antri gitu. Soalnya antriannya juga lumayan panjang gitu. Ternyata sama Paknya dibelikan Tiga tiket ini. Jadi dia beli 11 tiket. 8 untuk keluarganya dia dan tiga untuk kami. Wah, makasih banyak, Pak Baik yang berbaju putih. Dari Turki, thank you so much Aku sukron Tetep diantri no pae. 62 dikali tiga, enam ribu satu orang. Dikali tiga, berarti berapa? hai, Sukranan. Sukranan sukran. juga. <laughs> Jadi gretong. <laughs> mati tiket geretong Anda Tiket HP ya buat apa ya Oh di ruang Alam? Iya dapat gadget Wow. Mbah nikmatilah tiket kereta Anda ya. Oh, di-scan, di-scan. Bukan HP-nya. HP. Di. Udah. Oh, bahasa Indonesia. This, this yeah. this, okay. Oh, syukuran. Yes. Mbak, dengerin dulu. Ya, omong-omong gantikan. Jadi, tadi itu di, dikasih tiket gratis sama orang baik. Wah, tiga dibayarin. Tak kira kan kayak tanteri nong, tapi ternyata tak beli nong gitu. Terus akhirnya gratis, kita masuk ke Museum Nabi Muhammad. Kita tak cari tahu cerita awalnya sampai akhirnya kira-kira Yap, dapat gini Jadi audionya itu bahasa kita Jadi kita paham ceritanya langsung dari sumbernya Wow, futuristik sekali mandam, mandam, mandam. futuristik sekali Di sini tuh ada market market bangunan dan itu menceritakan kayak pelebaran bangunannya itu gimana dari yang awalnya tidak ada kayak me apa padang gurun saja dan beratap gitu saja terus bertahap ya dari yang paling ujung itu ya itu ketika semuanya masih gurun dan ada atap terus ini berlanjut berlanjut berlanjut penambahan dekorasi dan lain sebagainya. Terus mulai ada kubah, mulai ada tiang-tiang, mulai ada lampu, terus mulai besar, mulai besar, gicu, terus mulai apa, indah ke arah dekoratif dan lain sebagainya. Terus mungkin ini terakhir ada atap-atap untuk jamaah haji. Kandang ini masih kurang satu jam 40 menit, tapi bukan air ngantuk. Keselihatan selihap gitu. Sa isa isa i Numpang numpa numpa kursi Lari-lari kecil Rukit dan Marwa mencari air untuk mengandik angusan menjuangannya bundanya Ibu Ismail berlari-lari mencari air dan kedua, yang masih ada lima lagi, tapi semangat, semangat, semangat. tapi pas kuat demi pas zamannya aku, aku puas. Aku puas, aku puas. Aku puas, aku puas. Aku puas, aku puas. Jadi di lantai dua, soalnya lantai satu, full orang Lantai dua, sek -se kosong lengan Ada anak pisau dengan santuy Rombongan si anak dek, di depan Aku mulai aku santuy, ya Mabel Karena dengkul sudah agak linu-linu Hi, where do you come from? Aiyah uh, oh, mama, oh mama, uh, Hello, mama. Master, master, master, master, master. mother, mother, mother, happy sudah dapat eh, what do you get? One, two, ah ya yeah. still one. six oh six. Six. Yeah, six. almost done right uh, oh. nice. Oke. Nice to T, persiapan Oke. Eh tuh. Lagi tutup Eh, tutup unik-unik manja tuh. Ada kosong satu nah, Tiga T. T Dua T Cerah, cerah. Ya. Eh, salah. Cerah lorong gelap itu menit. Turun lagi enggak ya? Tiga puluh sembilan. Tadi kayak a.